kita buka Bismillahirrahmanirrahim Saya lihat membaca Qurannya pun penuh dengan semangat. <SILENCIO> <SILENCIO> membaca Qurannya juga sampai luar biasa ya sampai kayak MTG ya jadi gitu. luar biasa. Ya. Tapi message daripada Al-Qur'an yang dibaca itu tadi sama dengan message yang pernah dibacakan di depan. PBB oleh Presiden Soekarno. Mungkin kali itu kalian ya, ayat bacaan uh, Nakum Songbaul Wakoba itu baru kali itu mendemung di gedung PBB itu ya lewat Presiden Soekarno. Dia mengajak perdamaian seluruh dunia dengan basis keindonesiaan, pengalaman keindonesiaan, lalu dibawa ke PBB luar biasa. Jadi saya kalau teringat Lita Arufuh begitu itu, bukan Lita Adorubu ya. <San -tian> <San -tian> Jadi Islam itu memang Lita Arofu, bukan Lita Utoh gitu. nah, Sekarang ini mulai akan ada Lita Utoh gitu. menyalai Quran yang luar biasa. Saya teringat waktu Presiden Soekarno itu yang membawa ayah itu di dalam pidato di tengah PBB, luar biasa. Tahun oh, berapa ini? 60-an atau berapa? Oke, okay, yang kedua saya terima kasih di uh, undang kembali ke sini dengan forum yang berbeda, ini yang otentik itu ini, karena yang kemarin itu kan forumnya AICIS kan, jadi lain orangnya macam-macam. Tapi kalau yang ini kan otentik mahasiswa. Rijal Luhat Wanisa Uha, bukan untuk orang-orang teman-teman dari Palu. Maka saya terima kasih diundang Pak Lukman, Pak Rektor dan lain-lain. Dan yang aneh itu tadi, baru kali ini saya diundang di sebuah tempat yang kemudian di jamak takhir. Gitu atau takdir namanya, saya nggak tahu harus empat sesi, pokoknya dua hari sekalian bro. ini kalau nggak palu, saya nggak akan palu ya biasanya kemarin saya ke Padansi Dempuan jauh juga kan, mirip kan, Jakarta si itu kan dua jam juga, sama dengan Makassar Jakarta satu jam, terus Jogja Jakarta satu jam kan, tiga jam, kemudian si Bolga Padang si Dempuang itu naik darat 2 jam, mirip kan dari sini juga kan dari Jogja satu jam, sini dua jam, nah bedanya di sini, di sana naik darat 2 jam, di sini satu jam 5 menit dari Makassar. Cuma ya saya menyampaikan begitu, persis mesejnya seperti Pak Rektor Satu tadi, suruh membenahi bagaimana ini, kalau mau bikin proposal bagus gitu untuk alih eh, transformasi dari yin bagaimana. Gitu. Mirip, persis. Cuma ini temanya, apa namanya, moderasi eh, beragama atau moderasi berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan local wisdom, itu ya tapi kalau di sana katanya dia baca-baca buku setelah pertemuan di Jakarta itu barangkali ya saya tidak tahu, tapi tagline-nya itu uh, IIN mau merubah ke UIN itu, dia sebut teo Antropo oh, nah, itu, nah dia ingin tahu bagaimana teonya itu kalau teonya kita dorobu kan gawat, gitu. Gimana ya teonya yang supaya inklusif itu, Prof? Gitu, pertanyaan pada Sidemuan Pak Ibrahim itu itu. udahlah saya uraikan bla bla bla ya, catat foket foket penting untuk menyempurnakan ini. Nah sekarang tugas saya di sini ini tadi moderasi. Saya kira ini kata kata bagus. Untuk menjadi tagline di mana Palu Saya kira, eh, Palu ya Betul, saya kira benar itu Jadi, tetapi berbasisnya ini Berbasis integrasi Itu genuine dan otentik dari Palu <tuk> Oke okay. Plus spiritualitas karena ini, kita ini punya agama tapi tidak punya spiritual We have a religion but no spirituality Semua agama-agama dunia mengalami krisis semacam ini Mau Hindu, lihat apa yang terjadi? Yeah. Mau Buddha, Myanmar, seperti itu Kristen sejak dulu sudah berdarah-darah, sekarang sih lumayan bagus, di barat ya. Tapi kan dulu juga berpuluh-puluh tahun ya, berperang gitu. Jadi, semua agama, Islam, Arab Spring, gak selesai sampai sekarang. Alhamdulillah pagi tadi itu, sebelum saya kesini, saya sudah sowan kapolda dulu. Saya sudah diskusi dengan kapolda baru tadi ada satu jamalah ya dia diskusi dulu dan dia masih ingin ngomong-ngomong lagi tapi memang bagus Jadi artinya Kapolda ini santri betul karena dia orang gerinci e, dan dia ingin sebetulnya sharing experience ke perguruan tinggi seperti IIM UN, Yuntas Muhammadiyah Al-Khoyrah dan lain sebagainya, saya kira kita harus open aja, saya kira untuk menjadi begitu. Nanti Pak, Wakil Satu bisa menyampaikan itu bagaimana program untuk bersama beliau. Saya udah ketuk pintu atas nama IAIN dan Gunung, tinggal follow apa aja ya. Beliau masih punya ingin ketemu saya lagi, eh, karena diskusinya menarik, <laughs> diskusi awal itu ya kita hanya main apa minum kopi tapi kemudian beliau menyebut poso, Nah saya punya pengalaman tentang poso itu. Kok aneh ya orang Jawa punya pengalaman poso. Jadi begini, ini pokok Dima, jadi kan tidak usah serius-serius dulu. Ya. Nanti seriusnya pakai itu gitu. Jadi saya ceritakan bahwa saya pernah keliling eh, apa satu setengah bulan full. Dari Berlin, Inggris, Belanda, Prancis, kemudian ke Amerika Ke Amerika itu eh, 10 hari di Washington, 10 hari di New York Kemudian seminggu di LA, Los Angeles Nah, ketika masuk New York, di bandara pak alwi eh, saya dengan pak alwi pak azumardi pak yakub toping kemudian saya ada lagi satu pak matius nah mereka bisa keluar bandara saya nggak bisa keluar saya pikir karena nama saya banyak mungkin di dalam apa teroris-teroris dunia itu <tuh> mungkin ini gitu ya mungkin saya, Muhammad Amin Abdullah. Wah, ini nama di Afghanistan banyak kan itu, nama di Pakistan juga banyak kan, itu waduh saya stranded di situ. Saya dimasukkan ruangan bersama yang lain-lain juga, ya orang Junaul, semua orang yang dicurigai. Lalu saya di profile kembali, jadi saya ditinggal oleh bapak-bapak itu saya sendirian di situ. ada dua bodyguard sebetulnya dan orang tentara dia juga tapi oleh imigrasi ditolak oh ini bukan urusan kamu, kamu keluar ini urusan saya, saya ingin tahu siapa ini Amin Abdullah <tuk> saya punya pengalaman itu Pak Lukman lelah Lukman, so, apa pertanyaannya? nah ini yang kaitannya dengan anda saya masuk, di depan saya itu TV TV besar Lalu, apa, peta Indonesia. Lalu dia melihat paspor saya, terus dilihat yang ditandai itu saya kelahiran Pati. Pati Kudus, 6 jam dari Jogja. Tapi dia tanyanya, apa hubungan Pati dengan Poso? <laughs> Jadi saya nggak akan lupa lah itu, jadi kota saya sudah disamakan dengan Poso. <laughs> itu maka saya punya hubungan batin dengan Palu itu kan. Wah begitu ya, Mudah saya jelaskan. It's very very different. Party is in Jawa Island, and Poso is in Sulawesi, uh, Sulawesi Island. Dia ya, manggut-manggut aja gitu ya, terus dia profile yang lain. Oke, okay. diskusi situ setengah jam. Itu mau apa kamu kesini ya mas? Terus dia lapor atasannya, lapor atasannya. Saya baru dilepas satu setengah jam gitu ya. Oh, ya. itu pengawal saya dua itu marah betul dia kan juga pengalaman, tentara pengalaman juga. Ini ini gitu. Tapi nggak apa-apa lancar. Jadi, kalau ada panggilan ke Palu dan ke Poso, saya itu memang komit, uh, <laughs> Maka saya nggak bisa menolak Pak Lukman, minta dua hari ya, sudah lah, oke okay, gitu ya. Istri saya bertanya, oh lama banget di sana. <laughs> oh iya, ini perlu ke sana. Oke, okay, jadi itulah kira-kira ya Saya punya pengalaman pribadi yang otentik itu Saya kira nggak punya yang lain itu Karena ya, kelahiran mati dikira pusat sekali Oke, okay, baik Sekarang bagaimana ini Ada dikaitkan ini tadi ya Bagaimana kaitan dengan moderasi Saya kira Kementerian Agama sudah punya buku itu Ya, moderasi beragama tetapi dia mungkin, saya belum baca, tidak terkait dengan integrasi ini. Belum terkait dengan integrasi ini. Sementara saya agak yakin bahwa moderasi itu hanya bisa diantarkan dengan integrasi ini. Boleh Anda bicara, integrasi, apa, moderasi, siapa sih pendakwah yang tidak pernah bilang "rahmatan bilang alamin"? Mana pendakwah yang tidak pernah bilang "rahmatan bilang alamin"? Tetapi nyatanya juga, ketika melihat orang lain yang berbeda, maka di situ ada karohiyatul dulu. Yang ketawa ini mesti mengerti. <laughs> ketika menyebut rahmatan lil alami, tetapi ketika melihat orang lain, orang lain itu internal umat Islam loh, apalagi eksternal Islam, di dalam hatinya masih ada raf buloi, menolak keberadaan orang. So, what do you mean by rahmatan lil alamin? What do you mean by moderate Islam? <tuh> kalau di dalam hatinya masih ada secercah kalau iyatul baik Ravdul Ini sebetulnya yang menjadi masalah Nah untuk itu saya kira Konsep moderasi yang ada belum sampai ke situ yeah. Dalam arti meng Mengkaitkan dengan integrasi yeah. Maka eksperimen Yang mau dilakukan Palu ini, ini eksperimen Bersejarah Artinya no point Of return Anda harus ke depan serius Dan menjadi center of excellence yeah. Itu Niatnya itu Sekali menduit mendayung 2.30 pulau. Capek. belum lagi mengkaitkan dengan spiritualitas tadi sudah saya sebut we have a religion everyone have a religion dan kadang galak-galak di dalam beragama oke okay. tetapi no know spirituality maka pertanyaan saya dengan Pak Luqman dan semua what do you mean by spirituality karena itu yang dipentung, dipentingkan oleh umat beragama sekarang dimanapun mereka berada spirituality unite us tapi religions divide us wah itu mata kuliah-mata kuliah baru yang harus disisipkan di kurikulum IAIN lama maupun baru kita harus dicek apakah kurikulum masuk ke situ atau tidak. kalau tidak, saya tidak menjamin, itu hanya jargon-jargon tiket untuk pindah ke Universitas dan begitu begitu Anda naik bus, artinya dapat SK, tiket disobek. artinya layu asir saya tidak berpengaruh apapun nah itu dia kemudian local wisdom wah ini dia menjadikan Indonesia masih bersatu kayak begini ini kan karena local wisdom iya kehidupan berbangsa sekarang ini masih seperti ini kita patut bersyukur sebetulnya Bangsa yang beraneka ragam suku, ras, agama masih hidup semacam ini. Saya tadi malam untuk keluar makan, saya membayangkan tsunami. Kemudian, tapi oh, kok sudah rame begini? Hebat ini ya, Indonesia di Palu ini rame, sudah kehidupan segar lagi. Oh ini jangan dirusak ini. penting. Jadi local wisdom ini. Saya kira kalau masing-masing suku, masing-masing ras, masing-masing agama tidak punya local wisdom, akar keindonesiaan yang menyatu semacam ini itu kropos. Tetapi karena kita punya local wisdom, wah itu nanti Meski comparative study itu Pak Lukman dari Aceh bagaimana sampai Maluku e, ya gitu Jawa, Bugis apa, apa namanya? tikar <laughs> kalau ada yang tahu juga apa dekat dengan Ambon ya. tikar itu seperti apa itu local wisdom sebetulnya wah luar biasa <laughs> nah Anda punya ambisi besar ketika menyebuti kata <laughs> itu tetapi memang dong, orang mau berjalan jauh kan harus jelas petanya kemana ke mana? al al-bahru wa'ra'akum wa Wah, ini kita harus menavigasi men menavigasi ini kan, sebagus mungkin bagaimana itu IAIN ya, apalagi nanti UIN paling nama besar yang anda sangka ini. Oke. Okay. Jadi itu saya mengapresiasi terlebih dulu, tapi what, what is tes. Nah ini saya menyiapkan, tapi ini saya tinggal sebagai zakat keilmuan saya, bisa dipakai semua. Nah nanti kalau sudah universitas kan LCD dan layarnya tidak kecil begini kan. <tuk> ini kan masih IAIN, jadi oke yang bercas dua besar wah kan? oh, gitu. Tapi <SILENCIO> masih EN maklum lah, apa? -apa. <SILENCIO> Apalagi setelah gempa gitu, ya. Saya juga maklum gitu ya, jadi saya no problem lah itu. Apalagi katanya tiga musibah dari ya, ya. pertama gempa, yang kedua tsunami, yang ketiga pencurian besar-besar. Iya. <SILENCIO> <SILENCIO> sudah hilang semua itu alat-alat elektronik itu ya oh, apa sih yang dihadapi oleh umat Islam kependidikan Islam di seluruh dunia seluruh dunia saya punya mahasiswa di S3 Jogja itu ada, ada semester kemarin ada 4 kelas S3 masing-masing 8, 9, sampai 12 semester ini ada tiga, jadi ada tujuh kelas S3 di Jogja saya masuk semua gitu. karena pasca dan mahasiswa minta supaya selama mereka di sana ketemu saya. Saya cuma tujuh kali lah masuk. Yang lain dosen yang kedua. Jadi bukan 14 kali tapi saya tujuh kali. Nah kelas yang kemarin itu ada kelas bahasa Arab ada dua orang Libya. Yang kelas bahasa Inggris itu ada tiga orang Afghanistan. Dan mereka S2-nya alumni Amerika. Ada yang alumni Afghanistan asli. Uh, senang sekali mereka ketemu saya. Wih, ini gak pernah saya dengar di negara saya. Baik yang Libya maupun yang Afghanistan. Makanya saya bilang saya berani mengklaim stagnasi metodologi studi keislaman merambat di semua negara Islam. Saya nanti akan bicara itu dan salah satunya nanti saya cerita tentang apa namanya seminar internasional yang diadakan oleh Al-Azhar tapi belum masuk ke situ karena itu tambahan tadi setelah sholat subuh. Oh iya, saya itu kemana-mana mesti nyiapkan dengan baik sholat subuh. Setelah sholat subuh saya apa yang kurang ya, tambah satu slide. Dengan usia 67 saya masih seperti itu, kalau enggak tidak nyaman didengar ya Cuma mudah-mudahan sudah masuk di situ ya, saya mudah-mudahan nanti kita lihat. Oke, okay, jadi akan saya lihat apa itu stagnasi metodologi dulu. Sebagai perguruan tinggi harus ngerti itu. Oke, okay? so, S3-nya wajib, S2-nya wajib, S1-nya juga harus ngerti. Apalagi dosen. Jangan -jangan dosennya. Jangan-jangan dosennya nggak ngerti. <tik> itu yang khawatir. Meskipun profesornya banyak, belum tentu itu tadi. Apa yang dimaksud stagnasi? Yang kedua, E. Eh, oh, ini saya sebagai anggota IP. Jadi setelah selesai rektor 2010, saya itu dapat surat tahun 2012 atau 2013. Selamat Anda dipilih oleh Pleno IP. IP itu Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia hanya enam an orang. Orang-orangnya seperti Pak Habibie, Pak Taufik Abdullah, Emil Saleh, itulah orang-orangnya. Nah saya diterima. Jadi saya punya komunitas. IP sekarang. Sejak tahun 2013. Jadi sudah 6 tahun. Sekarang saya Ketua Komisi Kebudayaan. Kutu Tiyerati, gitu. Nah Disitulah saya punya komunitas baru. Kalau saya 67, itu udah hampir disebut tertua. Atau generasi tua di IIM. Tapi begitu masuk komunitas IP, saya termuda. <laughs> Hebat, sehat-sehat mereka. Pak Emil Salim, berapa tuh Pak? 5, 85 kan? Pak Taufik Abdullah. 85, saya masih ketemu kemarin. Masih angkat tangan. Waduh, luar biasa. Romo Pak berapa? 84. wah itu orang-orang IP itu. Umurnya panjang-panjang, ya ilmuwan. Luar biasa Nah ini, saya lalu terpaksa harus menulis semacam multidisiplin, transdisiplin, begitu. Dan itu yang saya bayangkan ketika saya transformasi dari IIN ke UIN itu integrasi, interkoneksi. In essence itu sebutnya multidisiplin, transdisiplin, dan uh, interdisiplin. Nah, yang ketiga saya baru masuk, moderasi itu apa, berbasis ilmu itu kayak apa, yang saya bilang, selamat tinggal linearitas ilmu apalagi ilmu-ilmu agama linearitas agama, linearitas keilmuan prodi membunuh masa depan mahasiswa harus berani merombak lokal Oke? jangan sampai mahasiswa apapun prodinya tidak mengenal isu-isu baru terkait dengan intoleran, terkait dengan ekstremisme, dan terkait dengan radikalisme Apapun prodi nya itu bukan prodi prodiusurudin Besok tanggal 2 dan 4 saya diundang Fakultas Tadbiak Jogja Berbicara tentang, saya diminta keynote speech tentang Pendidikan agama Islam pendekatan multidisipliner pendidikan. Jadi orang Usuluddin bukan Usuluddin, tapi nah, bisa masuk ke pendidikan. Waktu saya menjelaskan makositus situs syariah, fakultas syariah undang saya. Dan sudah masuk jurnal kan ini? Ya, makositus syariah. Padahal saya orang Usuluddin, tapi ya, ya harus tahu semua. Oh iya, iya. Diandekan tahu. Tapi ya dengan data dong, dengan literatur dong Kalau enggak dengan literatur ya enggak tahu Enggak bisa Enggak bisa Buku-buku Arab baru itu Jadi kalau saya kuliah S3 Saya ngangkat topik begitu Baru S3 mahasiswa saya nulis itu lalu dijumlahkan Baru lah orang-orang mengerti siapa topik yang saya angkat kalau saya nggak mengangkat itu enggak ada orang Indonesia yang menulis itu nah itu pentingnya oke okay. inti dasar capaian pendidikan nah ini antik juga saya itu sekarang panggota MAPEN atau Majelis pendidikan tinggi kemenristek sejak tahun 2016 sampai 2020 jadi yang terakhir itu tugas saya di Kementerian Terdiktif Untuk merumuskan value and spirituality untuk semua mata kuliah di perguruan tinggi umum Karena mereka kering keruntang tentang value and spirituality Mau biologi, mau kedokteran, mau apapun mereka tidak kenal itu Nah saya yang ditugaskan itu hanya 10 orang Pak mantan rektor UGM, ada orang UI, ada orang ITB, ada orang IPB, gitu. itu komunitas saya yang kecil 10 orang untuk memberi masukan-masukan kepada kementerian teknik. Gitu. Jadi ini campuran pengalaman luar biasa ini Pak Ruman ini. Dan saya nulis ini 25 halaman untuk itu, jadi saya ditugasi Pak Amin tolong reflek nulis tentang value and spirituality diintegrasikan istilah mereka diintegrasikan ke seluruh mata kuliah. Dah saya tulis, mereka kritik, saya perbaiki, kritik perbaiki. Jadi sekarang diuji coba di Polban dan Polman Bandung Belum belum resmi tapi sudah mau juta Saya nggak tahu, ya saya bisa masuk ke Menristek didikan bukan karena Kementerian Agama. Tiket saya masuk di situ kan IP. Kalau Kementerian Agama kan rivalitas, bukan interkoneksi Rivalitas yang ada itu, bukan interkoneksi Saya masukkan karena interkoneksi, karena IP Karena suara saya rupanya didengar di tanah air bahwa ilmu-ilmu ini mati kalau dia over spesialisasi Bahasa Arab tahunya nahu aja, sama sorof saja ya. gitu tahu kiri kanan ya. Ketika ketika da, dakwah keluar ya udah karu, karuan suara bahasanya itu. Tidak enak didengar oleh audiens di masjid karena tahunya hanya nahu dan sorof Menurut biologi kedokteran, sperma laki-laki itu setiap 2 minggu penuh dan harus keluar maka itulah Islam supaya kalau warsa harus poligami <laughs> aduh sedih sekali bukan khususnya ibu-ibu sedih sekali ini kalau itu diiakan nah itu saya katakan itu betul tetapi monodisiplin ya, ya, ya, ya. Realitas kehidupan keluarga hanya dilihat monodisiplin lewat biologi Tetapi dia tidak menyentuh tentang psikologi perempuan Anda tidak melihat keadilan dan itu kaitannya dengan filosofi hmm, Gitu kan? Dan yang lain-lain, dia tidak melihat bagaimana nation state di mana di situ ada komisi perempuan, ada KPAI. Nah, itu jadi urean tadi mentah jadinya, karena hanya mono disiplin. Jadi mono disiplin ini menyerang semua ilmu. Menyerang semua profesor Jangan lupa Yang berdebat di WAWA itu profesor Banyak informasi tidak bisa Menyimpulkan dengan baik Beragama kita tidak membahagiakan Keberagamaan kita penuh dengan suudan Inna kata Quran kita ini melanggar Quran semua. So. Uh, itu tidak boleh, karena inna mungkin tidak bahkan, ya. <laughs> Inna sudahlah hati nah, Anda harus menyelesaikan no terhadap apa orang lain. Nah, itu moderasi, Pak. Dan itu saya kira masih sekali. Ya. Nah, ini karena kita bicara di apa, productions of knowledge, yaitu perguruan tinggi, ini harus disiapkan, disampaikan dengan baik. Karena ini adalah productions of knowledge. Ilmu pengetahuan di seputar Palu, sampai ke Gorontalo, sampai ke mana, kalau ini berbatasan dengan Utara utara, ke selatan dengan apa? Sulawesi. Apa? Sulawesi. Eh, Sulawesi Barat. sama Sama-sama. Sama-sama. sama itu sama nah, itu Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama. sama Ya Sama-sama. Ya, boleh, sama boleh, boleh, Barat boleh. Sulawesi Barat sama ada Sama-sama. Ya, kan? oh, Nah, itu gimana? Jangan sampai Palu maju, Sulawesi Barat belum, Makassar bagaimana, Gorontalo bagaimana, kan? Gitu. Menarik sebetulnya. Ya, Oke, okay. moderasi. Nah ini sudah. Jadi dari berbagai pengalaman itu. Nah setelah mengkodimah begini, Anda saya kira sudah menangkap. Maka yang ini nggak nggak usah detail tapi poin-poinnya tertangkap dulu kan baru sekarang yang detail tapi telegrafik agak cepat oke okay. ini dalam bahasa Inggris kritik stagnasi metodologi iluman itu sejak tahun 80an setelah para muslim scholars itu merasakan pendidikan modern, tahun 80an ketika mereka sudah selesai doktor-doktor di barat itu sebelumnya tidak ada Sebelumnya tidak ada. Lalu mereka, ini kok literatur-literatur keislaman kok? Magdudud <magnan> ala sukun. Iya, <tik> <tik> itu, itu stagnasi yang dimaksud begitu. Tidak ada perkembangan sama sekali. Coraknya itu cuma khasyah, uh, hawamesh, khasyah tul Hasyah. cuma komentari-komentari begitu. Tidak ada uh, original. Tidak ada contribution to knowledge yang lebih bagus. Nah itu semua saya rekam Jadi, di situ. Uh, Jadi ilmu keislaman hanya memiliki sedikit atau nggak punya sesuatu yang di, disampaikan kepada masyarakat yang berubah semacam ini. Oke, okay? nah itu kira-kira. Jadi. Cara berpikir keilmuan di perguruan tinggi Islam di seluruh dunia menurut para peneliti ini tahun 80-an adalah corak passive acquisition of knowledge. Jadi belajar sih tetapi pasif sebetulnya. Mendengarkan dosen, mendengarkan guru, tapi dia tidak meneliti apa, ah, gimana, mengapa begitu. Nah ini Oh, ini kritik, saat itu sudah sudah sudah ada tuntutan-tuntutan Bukan teologi kalam sekarang ini, tapi new teologi Kalam baru yang tidak roh dulhoir <Sess> Begitu, kalam yang ada seluruhnya karohia dulhoir <Sess> saya jamin itu mau antara sunni syi'i, mau antara uh, sunni mu'tazilah dan lain sebagainya, apalagi yang bai uh, yeah. Maka perlu new theology kalau enggak Anda menanamkan apa namanya? pembaktu. Ya, yeah. pembaktu kadang-kadang meledaknya di itu. Meredaknya di situ-situ itu, MUI pusat, MUI manapun lah itu pro, kok gini gitu kan, kok gini kok anti realitas begini. Oke, bukan bukan law saja yang diperlukan, tapi ethics akhlak kariman, MUI itu diutami memakai kariman akhlak. Yang ada sekarang itu hanya love saja, oke? Okay? Nah, itulah spiritualitas. Yang diperlukan adalah new spiritual, filosofi. Karena itu adalah critical mind sebetulnya, cara berpikir kritis. Ya, saya juga melihat bagaimana guru-guru SMA, guru-guru MA kan juga begitu. Jangan disalahkan, ya IN-nya, ya. mungkin dibawahnya, sana sumbernya ya, ya. ya kan? Ya gurunya dulu guru KKN saja, gitu kan. ucuk cukup jadi guru gitu. Ya lalu apa yang disampaikan kan? Kemudian natural social sciences, empirical thought Jadi kita punya base, harus ada data Sekarang data itu sekarang big data, big data, big data tempatnya di langit Kelau, coba, sebetulnya dunia Islam itu sudah lama mati peradaban. Karena stagnasi metode. Yang ya anu, yang kuliah biasa, puluhan metode. Nah, lagi-lagi teriaknya metode. Jadi, kata kuncinya tadi kita itu semuanya menghadapi stadasi metodologi itu aja kata kuncinya bagaimana memperbaiki ini tidak mudah harus integrasi ilmu ini oh, sudah masuk Alhamdulillah yang subuh tadi itu saya masuk saya ingat Ya Allah Al-Azhar yang usianya sudah 1200-1300 tahun baru kemarin mengundang ulama mufti researchers intellectual scholars muslim seluruh dunia ada enam 500 lima orang lebih seluruh dunia orang Indonesia yang datang adalah alumninya tiga orang empat orang dari Indonesia diundang untuk bicara <tuh> di seminar internasional karena dia merasa mengapa Dakwah-dakwah da Islam sekarang kecenderungannya adalah dakwahut tamasun alaun. Um. Nah ini besok kita mau seminar nih sama Pak Uman di sini juga tentang ekstremisme. Itu tadi. Karohi atau oh, tadi saya ambil dari dari Rektor Al Azhar dalam pidato pembukaannya itu juga kata beliau saya ambil. Itu mengapa begitu. Lalu dia membangun nah seperti tadi rumah apa tadi Anda? rumah moderasi. moderasi. Di sana tidak disebut rumah moderasi tetapi dia membuat pusat studi baru namanya Markazul Azhar litraf wa tadzid. sangat relevan untuk YAIM UIN dan Stein Indonesia. Mereka pun merasakan perlu adanya pembaharuan pemikiran Islam. Wadah set selama ini menghadapi stagnasi metodologi. Adé bagian dari stagnasi metodologi. <laughs> Nah, jadi dia baru sekarang Mempunyai pusat studi Tentang uh, Arturov dan pembaharu Maka kalau Palu Bermimpi besar sekarang ini Sangat tepat Waktunya, karena Azhar Itu melakukan setelah 1.300 tahun Lalu sekarang Kalau markas apa namanya? Tanظيمun Naslo. Apa namanya? Kependudukan keluarga bercanda udah lama. Azhar itu punya itu sudah tahun berapa ya? 80-an mungkin ya. Markazul Azhar li Tanظيمin Naslo. Saya pernah diundang ke situ nah, ada tiga rekomendasi nah, ini fernyek ini, nanti dilancar aja ada 29 rekomendasi, tiga yang saya ambil pertama, negara bangsa modern adalah negara demokratis konstitusional selainnya tidak negara modern tegas tidak. artinya Indonesia ini sudah, sudah, sudah, on the right track Jangan diganggungkan Gitu kira-kira Al-Azhar bilang begitu Yang kedua Tidak ada negara agama Teokratis dalam Islam Tidak ada Praktek piagama dinah dulu Itu adalah bukan negara agama 29 Tiga yang saya ambil Ini yang ketiga kaget bagi orang Palu dan orang Indonesia Mengucapkan salam kepada non muslim Oleh orang muslim adalah kebajikan utama Coba Sementara di sini Haram Kafir mengkafirkan Itu. Wah ini bagus ini Itu ulama 600 orang ya, Pak. Tanda tangan oke okay. Memang itu melubi al-Islam Supaya tidak karohiyatul khoy Supaya tidak rofdul khoy Baca itu 29 poin itu Itu tiga yang saya ambil Baru tiga Nah ini adalah menunjukkan stagnasi metodologi itu inovasi itu penting inovasi itu penting tidak hanya dalam sains tapi dalam sosial dalam agama Islam dalam studi agama-agama di -agama, dalam studi sosial begitu ya. ini kan inovasi dulu manusia kan hanya tahunya ada pohon lalu gelinding oh iya ya pohon bisa gelinding main-main gitu kan setelah itu mikir oh iya ya bisa saya naikin ya Oh, bisa main-main kita Masalah itu, oh, bisa untuk perangkat ya Inovasi terus Lah, kurikulum kita magniun ala sukun <SILENCIO> <SILENCIO> Bahkan letupan itu yang muncul di organisasi Islam Letupannya itu muncul di MUI, gitu kan? akhirnya menjadi truk, akhirnya menjadi, oh uh, Masya Allah, luar biasa ya, itu stage of innovation jadi kurikulum-kurikulum kita itu memang harus ada inovasi, tas setahun sekali, dua tahun sekali, harus judo itu merombak, iya merombak, supaya tidak emak Yusa tembongka luar biasa ya Nah, ini yang saya kuliahkan di S3, di Jogja, gitu. Eh, lihat nih pemikir-pemikir baru, jangan hanya Sabu'i, Maliki, kembali gitu. Yang lain-lain tetap seperti itu adalah modifikasi sedikit-sedikit, tetapi ini wajib. Jadi, begini Pak Lukman, memang harus ada mata kuliah wajib seperti filsafat ilmu, seperti. Filsafat ilmu kan semua punya. Sekarang tugas kita membuat filsafat ilmu-ilmu keislaman <tuk> supaya tidak macet metodologinya. Nah, ini anak-anak yang 8 kelas, 7 kelas S3 saya latih itu Dan ketika pulang dia menyebar sendiri Nah ini akibat dari stagnasi metodologi tiba-tiba muncul pendidikan di Indonesia ini saya ambil catatan rektor-rektor perguruan tinggi umum yang setiap tahun mengadakan rakyat biasanya bulan Desember atau awal Januari ini catatan mereka tahun 2016 mereka kaget mengapa perguruan tinggi umum mengidap permasalahan radikalisme entoleransi, rough gender tadi itu, separatisme, narkoba dan lain sebagainya. Terus kita ini sekolah olah higher education, sekolah olah pendidikan tinggi, tetapi hasilnya ketika keluar ke masyarakat bukan higher tapi lower order of thinking. Jadi mereka menghadapi problem higher order of thinking. So what went wrong? Apa yang salah ini? ini semua rektor kempling kurang bisa berpikir kritis. Bom itu melukai orang enggak? <laughs> enggak, pokoknya dibikin ledakan. Karena merakit bom itu kan menitan lima menit jadi, itu sains jangan lupa tidak hanya bom fake news kemudian apa namanya, hoax itu kan sains semua tinggal pakai jari saja dan memfetna orang ya, bom, kemudian sekarang media sosial itu kan sains semua Nah, di situ ada Paradox of science, oh, Menarik itu WTC luar biasa Nah, yang akan pulang ke Indonesia itu berapa? 600 Hati-hati Pak Lua. 600 itu Lalu dia membunuh diri di tengah kampanye pemilu di Pakistan Dan Alhamdulillah di Indonesia tidak ada Pemilu yang kayak kemarin itu tidak ada yang meredakan bom, itu yang patut disukuri sebetulnya. Itu karena ada local wisdom. Yang tewas berapa? 149 orang. Itu yang sekarang sedang terjadi di Afghanistan, di Suriah. Yang saya kaget itu, Turki modern berhadapan dengan Suriah sekarang. Ada apa? Turki yang Muslimnya 99,9 gitu, Terus sekarang malah perang dengan Suri tetangganya. Aduh, banyak yang sakit ini. Nda, naunto bilai mintilka. pokoknya Palu tidak boleh. Poso harus recover cepat, dan sekarang sudah mulai. Aman, nah ini buku-buku baru yang harus dipelajari. Global Salafism. Oh. Sayang ini belum diterjemahkan Ini saya sangat oh, penting sekali informasi banyak sekali ada di sini. Islam's New Religious Movement. Gitu. Global Salafism. Nah, ini, ini buku 300 selama saya ringkas menjadi satu slide. <SILENCIO> oh, iya, harus bisa, nah, 308 buku tadi itu saya ringkas menjadi satu slide. Wah. <SILENCIO> Dari apa namanya? atas atas saya tokoh-tokohnya ada kemudian gerakan salafi global itu ya itu tokoh-tokohnya siapa lalu, nah itu uh, atasnya judulnya tokohnya siapa, inspiratornya siapa, corak dan varian gerakannya seperti apa oke, okay? doktrinnya bagaimana psikologi komunitasnya seperti apa apakah NU dan Muhammadiyah, Sarfah itu tidak bisa terinfiltrasi oleh gerakan ini Seolah-olah sih masih Al-Fairad, seolah-olah masih Muhammadiyah, seolah-olah masih NU, tetapi sebetulnya sudah terinfiltrasi, tetapi tidak terasa. Mengapa? Stagnasi metodologi. terus <tuh> ya, ya, serius itu. Makanya saya hanya bisa berharap pada perguruan tinggi. Madrasah nggak mungkin. Pesantren lebih-lebih lagi. Perguruan tinggi profesor-profesor ini tadi bikin grup kecil-kecil lalu disidangkan lalu merubah kurikulum yang harus diinsert itu apa, nah itu baru ada pergerakan. Pelan-pelan, gitu. tapi nggak usah. Oh, pidato. tuh nggak usah. Ya, saya ini pidato kan karena diundang. <laughs> Kalau nggak diundang, nggak pernah saya pidato begini. Psikologi komunitasnya seperti apa, strategi politiknya seperti apa karena itu adalah infiltrasi dan penyusupan. Saya, saya kemarin di perak Muktamar di Malang diminta bicara lalu viral sepuluh ribu orang yang baca. karena saya, ya ada checklist ya. Pemikiran Islam itu harus diceklis, ada empat ceklis saya, tapi saya di awalnya itu saya bilang begini bahwa ya di NU kan ada NU garis lurus. Ya tak? Di Muhammadiyah sekarang juga, juga ada namanya Mursal. Muhammadiyah rasa salafi. makalah saya akan terbit nanti Juni oleh uh, Yudras Muhammadiyah malam padahal itu sudah biasa disebut orang tapi karena yang nyebut uh, anu ya, getaranya itu kurang begitu saya sebut RAH bukan Mursa, bukan Muhammadiyah Salafi tetapi Mursal katanya. katanya Muhammadiyah Rasa Salafi Wah. yaitu infiltrasi Nah yang sedih kan kalau infiltrasi itu di tengah-tengah produksi keilmuan seperti Pak Ini Wah, Ayo Wah bagus biar Harus menarik memang Kalau nggak menarik ya <Silenya> ngapain gitu kan Oke <Silenya yang menarikença Pharisee> Nah ini doktrin yang berat ini adalah Salah satu doktrinnya itu adalah al -Wa wal Yaitu hanya setia pada golongannya sendiri dan menolak golongan orang lain Interlalu umat Islam, apalagi non muslim Berat semua dunia Islam kena ini Itulah yang disebut rektor Al-Azhar sebagai roh dhul itulah yang disebut oleh rektor al azhar karohiyatul dan anda tidak mengikuti Allah subhanahu wa taala dan nabinya inna allah maal muqsitin tadi lo ayat tadi itu saya tangkap saya dengar betul saya itu karena saya mesti mengambil intisari dari apa ayat yang dibaca koriyah tadi rupanya di akhir disebut innallaha ma'al muqsidin artinya moderasi tidak boleh rofol tidak boleh rofol nah inilah yang mengakibatkan stagnasi metodologi dan ini imported, exporting ideologi ini yaa, emin Bapak yang nanti-nanti tadi kan mana Pak kata-kata takfirnya, ini keluar Tobu, takfir, khilafah, itu yang kita harus waspadai. Nis, Taliban, Syahab, Haram Mujahidin Asia Tenggara, Jamaah Ansor Tauhei, Jamaah Ansor Daulah, uh, macam-macam di Indonesia juga. Literatur keislaman di Indonesia sudah berbeda. Jangan dianggap seperti dulu tiga puluh tahun yang ini menurut penelitian teman-teman dari UIN Pasca Sarjana Jogja literatur kita ada tingkatannya. literatur yang dibaca anak-anak ini generasi milenial bukan kitab kuning itu bukan tetapi ada Islamisme populer Tarbawi Salafi Tahriri jadi, ya. dan ini yang kemudian harus di apa, itu harus makanan harian pada dosen dosen, semua protein apapun gimana ini menanggulangi ini gitu ya? yang bagus kita ambil yang jelek ya jangan diikuti karena mesti ada yang bagus dong. jangan semuanya jelek mungkin ada yang bagus tapi yang jelek ya, harus diikuti apa to literatur jihad itu dia menggambarkan dunia ini sedang dalam perang. Waduh, tahu saya gimana psikologinya kita menghadapi dunia ini sedang perang. Maka jihad yang harus dikedepankan. Literatur tahrir ini. Revitalisasi khilafah, polisi itu semua, Dur. Dur. gitu kan? mengembalikan kejayaan Islam, literatur salafi, dunia kekinian dibayang bayangi lumuran dosa, bid'ah, syirik, kekafiran. Wah wow, panas Darah ini menjadi panas Jadi literatur-literatur itu ada bedanya itu Nah kadang-kadang berusaha -kadang, kita tidak fair Lama sekali tidak Yang dipelajari cuma bulu-bulu ya. Sejak dulu sampai sekarang ya dimulainya kita butuh Iya. Nah ini tergali ideologi kekuanul muslimin mengubah tatanan politik. Nah Islamisme populer itu yang kemudian menjadi film apa? Santri bersobat perempuan bersorban, oh perkalung perperempuan berkalung sorban, macam-macam itu. Yang intinya kan fiksi populer komik itu dan itu menarik. Generasi kan? bisa budaya milenial masuk di situ. Oh iya ya literaturnya sudah berubah. Lalu saya, bagaimana okay, menghadapi tamatan MA, tamatan Aliyah, tamatan eh, SMA masuk? Oke, okay, itu hanya saya klasifikasikan karena stagnasi metodologi muncullah Islamisme, itulah konservatif radikal ekstrim teror. Okay. Ini hasil penelitian Habibie Center. Nah itu Islamisme di kampus. Oke, okay. ada konservatif, ada radikal. Yang konservatif itu LDK kampus besar yang tadi rektor-rektor berkeluh kesah tadi. Okay. Salafisme termasuk. Radikalisme itu hizbut tahrir Indonesia dan nis nice dan isis. Ya, itu e, penyebarannya di kampus-kampus ya tidak semua ya tidak semua saya memberi catatan tidak semua tetapi ada satu dua yang terkenal nah ini dia saya baru masuk integrasi jadi ini keilmuan baru ada tiga generasi perguruan ini jadi tadi itu adalah uh, basis sosial factnya hak fact di sosial kita seperti itu dunia Islam, sekarang bagaimana perguruan tinggi perguruan tinggi itu ada tiga generasi yang pertama skolastik, yang kedua ilmu modern tapi monodisiplin tetapi yang diperlukan sekarang ilmu modern interdisiplin itulah integrasi jadi saya itu Alhamdulillah betul jika saya memikir bagaimana transformasi YIN Jogja ke UIN saya sudah saya belum membaca buku-buku ini karena ini baca ini saya baru baca tiga empat tahun karena tugas IP. Tapi saya saat itu 2002 sudah mencantangkan paradigma yang namanya integrasi dan itu rupanya generasi ketiga perguruan tinggi. Nah itu bagus Palu sudah menyebut integrasi tadi, tapi dicari lagi apa itu itu kan? Sudah on the right track menyebut integrasi tadi Sesuai literatur-literatur higher education Jadi perguruan tinggi modern sekarang ini harus inter-multi dan trans -disiplin. Tidak boleh monodisiplin Saya kemarin bilang sama dokter, kalau kedokteran bolehlah monodisiplin gitu ya. Tapi kemudian tersanggah saya dokter, enggak juga Rob, sekarang kedokteran juga perlu inter multi dan transdisiplin. khususnya terkait dengan humaniora, religious studies, islamic studies dan lain sebagainya. Oh, contoh-contohnya banyak. Pak, sekarang kita sudah dibantu YouTube, YouTube itu aneh-aneh itu tapi ya bisa diangkat dengan mahasiswa lalu diskusi kan. Relax saja dengan mahasiswa. Era disubsing peluang dan tantangan perguruan tinggi Indonesia. Salah satu tulisan saya ada di situ dan itu produk IP dan saya memasukkan tulisan tentang Islamic studies di situ. Nah ini multi transdisiplin itu seperti apa itu tulisan saya ada di situ tapi nanti saya kirim saya di, ano, di WA aja kalau untuk memperkuat tadi di, apa namanya pembaluan kurikulum. Nah apa toh inter multi yang disebut integrasi itu? Itu melatih seseorang mahasiswa dan dosen, higher order of thinking skill Jangan lower order of thinking Sedikit-sedikit emosi Berbeda marah Pantang kelintasan Itu lower order of thinking beragama sungguh pendek itu kan penyakit semua <tuk> Mana yang merubah loh kok begini masa si ajaran agama malah mengantarkan lower order of thinking skill mesti salah dong ungu inna Bu ituli utami makarimal afad itu mesti higher order of thinking skill ini istilah psikologi semua tetapi kurang populer tapi begitu saya populerkan populer itu sekarang membedakan kaget itu orang-orang itu oh iya ya berpikir agama kita bisa jatuh pada lower order of thinking ya iya iyalah menarik sebetulnya studi agama, studi islam itu menarik tidak membosankan Not dull, but you try to be dull. <laughs> uh, not to be dull. Enggak, kalau saya harus menarik. Hey, lihat nih, apa namanya kuliah ini. nggak ada yang tidur sama sekali kan? Ya. Yeah. Matanya melihat saya semua. <laughs> Pak Amin mau ngaco apa ini? <laughs> <laughs> eh, ini pan ini semua ini. Enggak ada yang ngantuk, saya rasa nah, luar biasa ya. Luar tidak ada yang keluar. enggak ada yang keluar juga. <tuk> <tuk> Apakah <Masa umbo. tuk> Jadi, ini ya integrasi keilmuan itu menyatukan informasi, data, teknik, alat-alat, perspektif, konsep dalam satu building mindset. Satu. Okay. Kurikulum delivery -nya kayak begitu. Oke. Okay memecahkan permasalahan tertentu yang pemecahannya berada di luar jangkauan satu disiplin. Ya, banyak sekali antar instansi itu tidak bisa klop. Enggak ketemu ego sektoralnya tinggi sekali antar instansi itu. Karena ketika instansi-instansi pemerintah ini egosentris itu juga jatuh pada lower order of thinking Bancar Jakarta yang gak akan bisa kalau penyelesaiannya lower order of thinking Oh itu kompleks problem, semua instansi harus terkait Bahasa Jawanya legowo apa ya, kita harus ikhlas bekerja sama dengan orang lain yang berbeda instansi, berbeda agama, berbeda organisasi. Gitu. Jadi kalau ingin moderasi, pak melibatkan berbagai pendekatan, melibatkan berbagai disiplin, tidak bisa meludusnya. Kalau simbolnya moderasi, Bil alamin, tetapi mengajarkannya mono disiplin, maka yang terjadi rofal hiatul koy, roftul Ini kata-kata begini ini muncul karena saya mendengar YouTube-nya Al Azhar. Dulu sebelum Januari saya tidak pernah mengkaitkan Rav Yatul hiyatul karo dan Rav Nul Sebelum saya dengar sendiri dari rektor Al-Azhar Secara saya punya alat baru Mampu memecah kebekuan kejenuhan disiplin ilmu Mau sains, mau sosial, mau humaniora, mau agama Yang berdiri sendiri-sendiri Seperti pulau-pulau begitu nggak saling diskusi eh hey, hey, moderasi yang pakai itu tadi moderasi itu mampu melunakkan batas-batas kaku antar berbagai disiplin ilmu, gitu. Usuludin nggak pernah ketemu Tarbiyah, Tarbiyah nggak pernah berkunjung ke Usuludin. Ushuluddin tidak kenal syariah, syariah tidak kenal Ushuluddin. Itu dia yang saya maksud ego keilmuan. Ya. Jadi tidak hanya ego instansi pemerintah, ego keilmuan ini memang kita bidah. Itu yang harus kalau mau moderasi, lho, Pak. Nah, itu. Udahlah, pokoknya kalau Palu punya konsep itu paling uh, punya konsep ya tidak harus bagus amat, tapi sudah melangkah ke situ Anda benar-benar genuine di tanah air ini Belum ada yang mikir itu soalnya Tokoh-tokohnya ada yang mudah-mudah banyak, yang profesor ada, saya bisa Nah, untuk apa menciptakan ruang intelektual spiritual baru? supaya kita tidak jenuh begini mendengar khutbah di Jakarta itu waduh sedih sedih ya itu tadi monodisiplin and the, I, intinya kan scientific thought dan humanistic thought kawin scientific thought dan humanistic thought tidak kawin, berhadapan, hadapan, head to head pada itu harus perpaduan itu yang sekarang diistilahkan oleh dunia internasional disebut general education nah ini, religion tidak bisa dipisahkan dengan sains the religion that is from science, today, we leave no offspring tomorrow Pendidikan agama, pendidikan agama Islam yang terpisah dengan sains Sains itu bisa natural science, bisa social sains, bisa humanities Maka dia tidak akan menghasilkan anak keturunan yang sehat untuk akan, yang akan datang Bagus sekali itu, offspring itu keturunan Artinya ya mahasiswa-mahasiswa ini Nah disitulah, yuk kita mikir sekarang bagaimana hubungan fikih tasawuf, dan tafsir Tetapi juga antar rumpun ilmu, ada sosialnya, ada humaniora Dua kali saya diundang, saya sudah kuliahkan S2, sudah saya kuliahkan S3 Sebagian mungkin luar negeri, tapi kalau kembali Sepertinya begitu-begitu aja ya gitu. Tolong pamin, bongkar itu saya suruh bongkar dia. Wah yuk. karena memang nggak mudah membongkar monodisiplin menjadi transdisiplin. Waduh, berat sekali. Saya tidak tampak, kumpulkan ke dosen, dosen Tapi dia sudah punya kegelisahan milik mirip Anda. Mungkin karena ada infiltrasi-infiltrasi tadi, Mungkin. Wah wow, ini kutipan bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya orang Palu mestinya lebih baik <tuk> Tapi intinya kan ini, yang disiplin tadi itu bulitan so. <tuk> Gitu, oh, iya, saya, saya menasih. Dia ketika bukunya apa, Speaking in ini diterjemahkan kan kemudian saya kasih kata pengantar, lalu lapas dan NU mengundang Khalid, tempatnya di lantai ke-8 kantor NU di Jakarta. Nah teman-teman LSM-LSM -teman itu, NGO-NGO, minta saya mendampingi dia di lantai ke-8. Saya hadir. Lalu saya perkenalkan dulu pada audiens begini, Khalid itu begini-begini begini. begini, begini. Oke. Okay. setelah itu sebelum apa gitu dia sebelum bicara dia bilang, "Saya ingin komentar tentang apa yang disampaikan Pak Amin tadi pakai translate kan." Terus dia bilang lagi, "Setelah-setelah saya itu ceramah di Eropa sering, ceramah di Amerika lebih-lebih lagi termasuk Timur Tengah. Tapi tidak ada yang ngasih kata pengantar sebagus yang disampaikan Pak Amin tadi. Uh, tepuk tangan tuh anak-anak. Saya pikir, ada apa yang di dunia sana ini? Kok tidak paham tentang apa yang disampaikan oleh Dia senang sekali. Kemarin waktu satu setengah bulan keliling, saya mampir ke UCLA. Dua jam dari waktu saya. Ini intinya kan itu. Intinya kan, eh ini, kalau Anda berubah pada sains, hati-hati. Kalau universitas. Karena dosen-dosennya itu kan dosen-dosen umum sama sekali. Tapi jangan kemudian karena takut, lalu gak jadi berubah. Bukan begitu. Saya dulu menerima dosen-dosen umum, tapi ada program yang saya susun khusus mereka 8 bulan tentang Islamic Studies. 4 bulan, 4 bulan sampai sekarang mereka senang sekali dengan saya, kalau saya dulu tidak mendengar Pak Amin kayak begitu saya tidak tahu arah kataku. dan saya tidak yakin bahwa UIN-UN yang ada punya program itu itu bahaya kalau tidak punya program itu karena apa? umumnya orang-orang yang belajar kedokteran physical science computer science Entirely ignore social science and humanities Mereka sangat tidak mengenal humanities, humanera, dan tidak mengenal social science Itu perlunya transdisiplin itu perlunya integrasi Buku itu ditulis tahun 2008, saya berpikir tahun 2002 Saya ketika sampai Indonesia Saya tunjukkan jaring laba-laba Dalam bahasa dia bilang, Anda lebih dulu Daripada saya Ya karena Keprihatinan itu mendunia menduniakan The absence of social science And critical philosophy Perspective from the field Of syariah studies Itu dia maka ketika dia alumia keluar, mentah, meskipun doktor maupun profesor, mentah dia Ya menjabat, tapi ketika menyampaikan di depan publik, tidak enak didengar Mengapa? Karena dia minus social science dan critical philosophy, Humanities artinya gitu? Nah, pertanyaan saya, bagaimana corak ilmuwan di PTKIP, di Palu, di Jogja, di Jakarta, di Makassar, over specialization atau transdisciplinary? Saya curiga masih over specialization. Itulah monodisiplin. There must be a good fit to survive. For. Ya, memang kita perlu waktu untuk survive itu And yet, tapi over spesialisasi monodisiplin yang over spesialisasi is a certain route to extinction Itu adalah jalan yang pasti menuju kepunahan. ke punahan Hebat kan? Jadi literaturnya ini memang tidak hanya Indonesia, ya Inggris, ya Arab Sokor bahasa asing yang lain Supaya worldview-nya ini bukan boyek ya, tapi muasa. Nah ini dia, itu saya kasih rambu-rambu ya Ini yang kemudian di Timur Tengah sekarang Literatur-literatur tahun 2000 ke atas, 2015 ke atas saya kira baru muncul Yang diistilahkan di istilahkan Takamlulukulu wasdiwajimah itu yang transdisiplin Itu yang interdisiplin Itu yang multidisiplin Saya sudah punya padanannya dalam bahasa Arab Takah mulul Wasti Percampuran antar ilmu Saling mengkritik itu Antara sains, sosial, humanitas dan agama Ulumuddin Dia harus berani bertanggung jawab kalau ditanya sains, ditanya sosial, dan ditanya humanitas, gitu, itu baru dialog. Karena apa? Karena perubahan luar biasa, luar biasa perubahan di Bali, luar biasa. Ekonominya bagus, cepat pulih dari apa, Tsunami. Yang diperlukan adalah fresh istihad. Nah, saya nulis buku khusus di lingkungan Muhammadiyah tapi kata orang NU wah ini bukan Muhammadiyah pak ini untuk semua umat Islam katanya. Nah, ya mau dibaca aja tulisannya judulnya fresh Istihan ada satu tidak fanatik pada mazhab, hukum atau teologi tertentu, itu supaya tidak roh karohiyah supaya tidak roh dulhoi Perlu integrasi keinginan Tidak boleh hanya pasang slogan Al Islam Rahmatan Limpi'ah Tetapi kita cek kuliahnya Hei, oh. kalau oh. iya tuh kok <laughs> Itulah, itu kan Kalau iya, iya tuh mau bungkus Iya, tuh bungkus aja itu Maka saya tetap berharap Existnya PTKIN Palu dalam arti IAIN menuju UIN, tapi dengan fresh istilah, fresh kurikulum Jangan hanya sekedar pindah, no Moderasi berbasis integrasi keilmuan itu artinya selama tinggal linearitas ilmu sayangnya kalau mau menunjuk dosen meski dicek linearitas ilmu iya kan, kuas salam itu anda harus berdiri, apa yang anda perlukan ini, itu yang kamu ambil, gak usah linear-linear kecuali kedokteran, nah. kecuali yang teknik gitu. ini bahasa Arabnya ini alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Mufasil Taka ulum wa nihaya itu Oh, itu saya kutip, itu nihaya itu tak khusus. tak khusus. yang over specialization itu sudah. Nihaya. Padahal perguruan tinggi sekarang belum mampu mengeluarkan itu. Taka ulum pas diwajib marah. Atta al almarifin, baina mukhtalafi, at khususot. Wah, oh, bahasa Arab. Iya, kalau saya nggak menggunakan bahasa Arab, nanti dikira liberal di sini. <tuh> Tapi kalau sudah saya pakai bahasa Arab, wah Pak Amin ini orang Muslim Iya, Usul murahkabah muta'idid dan tutah sis Yang saya pikir tahun 2002. Al-murahkobah atakamuliyah al Integrasi akan melembutkan hati Monodisiplin mengeraskan Serius itu Bener anda rasakan Bener. Anda rasakan, pakai hati tapi karena hati itu penting sekali untuk menavigasi semua adalah hati, bukan akal dan ayat. Wah, tidak pernah sejelas ini saya menjelaskan. kan menjelaskan begini tergantung forumnya. Ya. Kalau forumnya serius-serius begini, saya harus serius. Luar Ini yang penting. Ilmu itu saling mengkritik, saling menembus semi permeable. Atidah atau pemahaman atidah bisa dikritik oleh antropologi. Tuh. Pemahaman hadis bisa dikritik oleh sosiologi agama. Energi subjektif, testability. Ayo, jangan ego sektoral, jangan ego disiplin, tetapi saling menguji tanggung jawab itu, untuk kesejahteraan nah, spiritualitas itu juga macam-macam ada spiritualitas agama, ada spiritualitas mistik ada spiritualitas kosmik dan saintifik hebat terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi